Ini menjadi trending karena namanya masuk buku pelajaran sekolah di Indonesia. Nyabi mengaku kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini The Bara Channel akan hadir dengan berita sepekan, di mana di dalam episode ini The Bara akan mencoba untuk meribu kembali berita-berita apa saja yang yang sudah trending dalam sepekan terakhir. Jadi kalian-kalian yang gak sempat mengikuti berita dalam minggu ini, kalian bisa ikuti di De barat sepekan ini kemudian kita juga minggu depan akan bikin lagi tentang berita sepekan ini dan agar beritanya itu bukan berita pilihan yang suka-suka saya jadi kita akan mengambil beritanya itu dari trending yang ada di google news jadi langsung aja kita tengok berita apa aja yang trending dalam minggu ini langsung saja kita mulai dari tanggal 8 Februari 2021 Nah di sini yang paling trending beritanya adalah berita tentang Ustadz Maher ini eh, nampak di peringkat satu pada tanggal 8 Februari 2021 ini berkaitan dengan meninggalnya Ustadz Maher di Rutan Bares Krim pada tanggal 8 Februari juga eh, trending berita tentang Juventus melawan Inter Milan di mana saat itu Juventus bisa uh, lolos setelah di leg pertama uh, melakukan kesalahan. Dan ini adalah berita tentang uh, Coppa Italia, di mana Juventus lawan Inter Milan. Kemudian yang menjadi trending tanggal 8 juga adalah pertandingan bola, masih dari bola. Ini bola kayaknya uh, lumayan mendapat perhatian di Berita di Google, di mana mereka tiga ada Manchester United melawan West Ham United, di mana waktu itu eh, posisi Manchester United ini agak di atas waktu itu. Kemudian, masih dari bola juga, AC Milan melawan Croton, di mana waktu itu Milan eh, mengamankan posisi puncak klasemen mereka. Kemudian ada lagi berita masih tentang bola, Al-Ahli melawan Bayern Munchen ini adalah dari Piala Dunia Antarklub, di mana Bayern Munchen menang dan akhirnya lolos ke babak final. Kemudian ada peringkat 6, berita tentang Tom Brady, atau mega bintang NFL sejajar dengan Jordan dan Ronaldo. Kemudian juga ada berita tentang Johnny N. City, berulang tahun waktu itu. Kemudian ada berita tentang FA Cup, ini tentang prediksi Leicester City melawan Brighton. Kemudian masih piala, piala FA, MU yang mantap di kandang. Kemudian masih berita bola, Lazio lawan Kagliari. Kemudian ada berita tentang Wisnu Tama, soal menjadi komisaris di Tokopedia. Kemudian berita tentang PSBB Jakarta, di mana Anies memperpanjang PSBB sampai dua pekan. Juga tentang Hari Pers Nasional, PPKM Mikro, Megidias, Real Betis melawan Barcelona, Alfat Fathir. Milan, Sheffield United, Chelsea, ikatan cinta 8 Februari. Itu adalah 20 berita yang trending di tanggal 8 Februari 2021. Kita lanjut ke tanggal 9, sehari kemudian, tanggal 9 Februari 2021, trending pertama, MU melawan West Ham, kemudian Sevilla melawan Barcelona, di mana waktu itu Sevilla berhasil menang atas Barcelona. Yang unik adalah, Kemenangan Sepia ini ditandai dengan uh, gol dari mantan pemain Barcelona atau uh, di mana waktu itu Rakitic dan di Sepia sendiri ada tiga pemain mantan Barcelona di sana. Kemudian uh, trending ketiga, Arman Maulana, di mana ada hoax tentang kabar Arman Maulana meninggal dunia. Kemudian Madrid melawan Getafe, kemudian Swansea melawan Manchester City di Piala FA, kemudian Atletico Madrid melawan Celta Vigo, Kemudian ada juga trending tentang Bitcoin, apa itu Bitcoin dan mengapa dia bernilai tinggi, kemudian uh, trending Tol Cipali di mana waktu itu ada Tol Cipali yang ambles. Kemudian trending juga tentang puasa rajab. Ini banyak di uh, sosial media hoax tentang puasa rajab ini. Kemudian juga trending tentang Helena Lim. Ini beritanya tentang Pemkot Jabar ungkap crazy rich Helena Lim dan bawa surat. Kemudian Fast and Furious 9 banyak adegan menarik di situ, kemudian juga ada trending hasil piala FA, kemudian Leeds melawan Crystal Palace, kemudian Puasa Rajab lagi, Surga, ini uh, berita tentang Geopark Belitung, atau sungai kecil yang yang segera akan diakui UNESCO. Kemudian trending juga tentang Jaksa Pinangki, di mana uh, Jaksa Pinangki antar Pagi membicarakan grasi, kemudian uh, ada juga trending juga tentang spoiler manga, Kemudian Morgan Oi yang dikabar, ada empat artis yang dikabarkan dekat dengan Morgan Oi. Kemudian ada juga trending Olga Saputra setelah enam tahun meninggal. Kemudian ada juga trending tentang Skip Tres, sinopsis test tayang di bioskop Trans TV pada saat itu. Kita lanjut ke trending pada tanggal 10 Februari 2021. Yang pertama Juventus Inter Milan masih tentang Bola Arman Maulana juga masih trending tanggal 10. Everton melawan Tottenham, Bursley melawan Chelsea. Goksi Fajai ini warganet mulai mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek. Kemudian siapa takut jatuh cinta? Kemudian Rose Blackpink. Kemudian Caca mantan istri Andika kangen Ben yang ditangkap karena narkoba. Kemudian trending lagi FA Cup. Chusyfa juga trending artis muda berbakat yang kini tampil berhijab, kemudian ada Gabriela Rarasati, kemudian Aisyah Weddings, jadi di sini sudah mulai trending ini Aisyah Weddings, Geger yang mempromosikan nikah dini, mulai diusut polisi. Kemudian trending juga Aureli Moremans, yang mengunggah foto diri sedih. Kemudian trending lagi, Kampus Merdeka, kemudian Burnley melawan Bournemouth, kemudian Melly Guslow trending, Ibunda Antohut meninggal dunia, Melly Guslow tulis pesan duka. Kemudian ada Rajib Kapur yang meninggal dunia juga menjadi trending. Kemudian Mikasa Ackerman, 41 tahun 10 fakta Mikasa Ackerman, karakter wanita terkuat di Attack on Titan. Kemudian juga trending TikTok Cash, modus TikTok Cash yang akhirnya diblokir pemerintah. TikTok Cash ini adalah semacam aplikasi beda dengan TikTok, dia adalah semacam aplikasi yang saat ini juga trending karena diblokir pemerintah. Kemudian di trending 20 pada tanggal 10 Februari ada Ridwan Remin yang saat itu sedang jadi sorotan karena pernyataannya atau pernyataannya di apa namanya itu di dikomentari oleh Ruben Onsu. Kita lanjut ke tanggal 11, apa saja yang menjadi trending pada tanggal 11 Februari. Tanggal 11 Februari Trending pertama adalah Imlek 2021, kemudian tahun 2021 SIO APA, buat yang belum tahu, itu adalah tahun Kerbau Logam. Kemudian Puasa Rajab 2021 juga trending, Swansea melawan Manchester City, Atalanta, Kain melawan PSG, Imlek trending nomor 7 lagi, Probi Purba, kemudian keutamaan Puasa Rajab lagi, Amalan Bulan Rajab, Dino Patijalal menjadi trending di tanggal 11 tiga fakta kasus mafia tanah yang menimpa ibu dari Novati Jala beritanya kemudian bulan Rajab lagi lunar New York berkaitan dengan Imlek kemudian Bayern Munchen Imlek lagi One Piece 1004 kemudian hari Imlek lagi G. Bastian. ini berita tentang al alasan G. Bastian hanya ikuti akun Instagram kemudian Jurgen Klopp dan Novel Baswedan Nah, kita lanjut ke trending pada tanggal 12 Februari 2021. Yang pertama, Puasa rajab kemudian Napoli melawan Juventus, Doa Bulan rajab Leicester, PS Liverpool, kemudian Napoli melawan Juventus, City melawan Tottenham, Barcelona melawan Alaves Dimas Beck. Ini terkait dengan berita heboh cimunamanya, inilah 10 potret Babyface di Beck. Kemudian, Pre-GS, uh, video viral pemungkaran chip KTP, kemudian ucapan selamat Imlek, kue keranjang Sukanto Tanoto, ini uh, terkait dengan berita di Tempo yang disebutkan uh, Sukanto Tanoto membeli sebuah gedung di Jerman, kemudian PPNBM Mobil, kemudian The Freiner, ini sinopsis film The Freiner, aksi Jackie Chan mencari pelaku bom, kemudian Barongsai Hari Imlek, Parasit, Kemudian ini perangkat ini trending lagi karena tayang di Trans7 pada tanggal 14 Februari nanti. Kemudian tahun baru Imlek 2572 dan ucapan Imlek berbahasa Mandarin. Kita lanjut ke tanggal 13 Februari 2021. Yang pertama Valentine's Day, Valentine Day, enam tempat romantis dalam film dan serial, yang kedua hari Valentine, Leicester City melawan Liverpool ini trending karena Liverpool kalah ada Granada melawan Atletico Madrid, niat Surat Tahajud, Jayhun PSG melawan Nice, Arman Maulana meninggal karena, ini adalah berita hoax, kemudian West Brom melawan Manchester United, Aurel Hermansah, ini terkait dengan berita jelang pernikahan dengan Atta Halilintar, kemudian To All The Boys I've Loved Before, ini adalah uh, semacam sinopsis, kemudian Sevilla, Sevilla, kemudian Gar ITB, Gar ITB ini menjadi trending setelah Uh, memperkarakan Dinsasuddin, jadi habis Dinsasuddin dari ITB, seret seorang dekan ITB ke polisi kemudian Dortmund melawan Hoffenheim kemudian Sinyu Haris Sarundayang Sinyu Haris Sarundayang meninggal dunia kemudian puasa hari ini Billy Davidson, Crystal Palace melawan Burnley Nyabi, ini menjadi trending karena namanya masuk buku pelajaran sekolah di Indonesia, Nyabi mengaku kaget kemudian Mr. Queen episode 19 dan terakhir adalah uh, trending pada tanggal 14 Februari 2021. Kita bacakan pelan-pelan. Yang pertama trending adalah gempa Jepang terkini. Beritanya adalah tentang gempa 7,1 Manganituduk mengguncang Fukushima di Jepang. Trending yang kedua adalah kapan hari Valentine. Karena Google Doodle menyemarakan hari Valentine 2021 yang yang bertepatan dengan hari ini. Kemudian yang ketiga, trendingnya adalah Silver Queen. Ini terkait dengan berita cek 5 promo spesial hari Valentine 2021 dari Silver Queen. Kemudian Happy Valentine's Day. Ini adalah 20 ucapan hari Valentine manis untuk teman terdekat. Kemudian Juventus Face Napoli, di mana ternyata Juventus tumbang 0-1 akibat gol penalti. Kemudian trending juga PSG, di mana PSG menang 2-1, dan naik ke puncak klasemen Ligue 1 Prancis. Trending ke 7 gempa terkini adalah gempa bumi terkini di Rotendau, Nusa Tenggara Timur, dengan kekuatan magnitudo 4,7. Kemudian trending ke 8 Liverpool FC, di mana Liverpool, uh, di mana terkait berita tentang Sadio Mane. Kemudian berita tentang... Asraf Sinclair hampir setahun bunga cita lestari akhirnya ungkap fakta. Kemudian berita Brighton vs Aston Villa hasil pertandingan sepak bola terkini dan terlengkap. Kemudian uh, berita tentang uh, Sen Gilael yang finish kedua di Dubai Asian Limongs. Nah itulah berita-berita trending yang ada di jagat maya atau di sosial media atau di Uh, pemberitaan dalam sepekan terakhir, kita memang uh, tidak menentukan beritanya karena kita langsung melihat berita ini dari berita yang trending di Google Trend. Sementara, Google Trend sendiri uh, me memberikan perikat, predikat trending terhadap satu berita itu adalah berdasarkan jumlah pencarian yang ada di Google ya demikian berita-berita trending sepekan ini dari Debara anda bisa menantikan berita sepekan apalagi yang akan kita tayangkan satu minggu dari sekarang jadi anak kalau kamu-kamu ketinggalan berita dalam sepekan anda bisa menunggu atau berlangganan channel Debara ini untuk mengetahui berita apa saja yang terjadi dalam sepekan jangan lupa anda yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Like, and share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar Anda berlangganan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.